serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru seputar Lesti dan Rizki Billar, tentunya baiklah para sahabat untuk mengawali kabar terbaru di siang hari ini ada sebuah vitamin bahagia pastinya penyemangat banget ya untuk kita semua warga Konoha Wow, kita lihat nih ada sebuah postingan video BBL lagi tidur Masya Allah, luar biasa banget ya BBL Semakin hari memang semakin umbul Tambah ganteng Masya Allah, mudah-mudahan Selalu sehat, selalu bahagia dan selalu menjadi kebanggaan orang tua Amin, momen ini pun juga kembali Oleh akun Leslar Anes Banyak sekali tanggapan komentar yang luar biasa juga nih diberikan dari para sahabat, ya ini dari akun, it's me, yang mengatakan, Masya Allah, gemes, sudah gede, pasti ganteng banget sih, anak ini wajahnya kayak artis-artis India, laki banget, katanya itu, wow, Masya Allah banget ya. Ada juga komentar berikutnya, diberikan dari akun, it's me. michi mengatakan, Ayang makin gemes deh, sehat terus ya Ayang, Masya Allah, luar biasa banget ya, dukungan. Semakin banyak, semakin... Luar biasa diberikan oleh para sahabat Lesnar Mudah-mudahan Lesnar selalu diberikan kesehatan Amin Dan kita lihat juga para sahabat ke kabar berikutnya Ada spesial terbaru juga yang kita dapatkan Masya Allah ternyata Di rumah Lesnar kedatangan tamu spesial nih Ada abang Ical Muhammad Yah Yang berkunjung bersama istri tercintanya bersilaturahmi ke rumah Lesnar Masya Allah banget ya Alhamdulillah mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari teman-teman dan tentu langsung dari idola kesayangan kita sebagai fans jati kita harus selalu mensupport doakan yang terbaik untuk idola kita bunda lesti dan bapak rizky wilard